Baiklah bersahabat untuk kabar pertama, bersahabat ya kita lihat kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah untuk single sekali seumur hidup sudah tembus 45 juta viewers di Youtube Luar biasa, Gaskin bersahabat ya up to 50 juta Congratulations untuk Lesti sekali seumur hidup Mudah-mudahan karya-karya Bunda Lesti selalu diminati oleh banyak orang Dan semoga Bunda Lesti juga bisa memberikan karya-karya terbaru ya, kita selalu menunggu dan pastinya selalu mendukung karya terbaik, idola kesayangan kita. Kemudian juga, bersahabat ya kita lihat ada kabar yang sangat membanggakan juga untuk voting nominasi Female Singer of the Year di Ajang Indonesian Music Award 2022. Bunda Lesi Kejoram mendapatkan voting 9,9 juta votes, luar biasa! Sedikit lagi 10 juta Yuk sama-sama kompak Terus dukung karya Lesti Kejora di ajang IMA Karena Bunda Lesti Kejora masih berada di puncak Di bawah nomor 2 ada liodra Persahabat ya Yuk sama-sama terus gas Bismillah sampai penutupan Mudah-mudahan Lesti Kejora bisa memborong piala penghargaan IMA 2022 dan selanjutnya, persahabat, ya, ada cedukan vitamin juga. Ini saat momen Papa B, Bunda Lesti, dan Rudy Salim di pendopo Bupati Cianjur, persahabat, ya. Di sini kita lihat ada momen spesial Bupati Cianjur, persahabat, ya. Selaku pemimpin Cianjur. Menitipkan Bunda Lesti Kejora kepada Rizky Bilar. Bupati Cianjur itu sudah percaya, persahabat, ya. Sudah mempercayakan... Kepada Rizky Bilar bisa menjaga Lesti Keciora. Dan tentunya ada aja kelakuan kocak Papa B. Berzabat ya, bisa-bisanya Papa B bilang cinta di depan Bapak Bupati. Aduh, Masya Allah banget ya. Luar biasa. Dan kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rizanus 24 Dumpadlar. Bisa-bisanya Papa B bilang cinta di depan Bapak Bupati. Jaga dedek kata Bupati, beliau menitipkan anaknya. Terharu aku, Masya Allah luar biasa komentar pun persahabat tentunya banyak juga diberikan di antaranya dari akun Instagram Masroh 529 mengatakan jujur sejujur-jujurnya saya orang Cianjur asli tapi saya nggak tahu nama Bupati Cianjur itu walaupun beberapa minggu lalu dia datang ke kampung saya jadi saya mau nanya mana Bupatinya siapa ya aduh Masya Allah banget ya dan kita juga persahabat ya komentar selanjutnya dari akun Instagram Sari Zalfa Azam74. Masya Allah tetap kalimat keramat itu dari PDKT sampai kapanpun melekat tidak hanya di hati pak bos tapi kita kita yang awal hampir dua setengah tahun tetap memorable kalimat itu masya Allah bersahabat ya luar biasa pak bobi. Tentunya sayang ke Anjin ya. Kalau kata Papa Bilar, ini luar biasa banget. Doakan support dan dukung, ya. Tentunya Hanti selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar. Kemudian, disimak juga persahabatnya. Ini ada cedukan vitamin juga, Papa B dan Bunda Lesti langsung bersahabat, ya. Ke lokasi tempat di mana dibuatnya taman bermain anak-anak persahabat, ya. Nama tamannya aja Leslar al -Fatih. Ini taman bermain darurat nih bersahabat Dia Terlihat happy banget ya Anak-anak di sana luar biasa Bunda Lesley Kejora pun antusias Aduh Masya Allah ada ayah Kejora Luar biasa pokoknya seneng Dan pasnya kita juga melihatnya Ikutan happy banget bersahabat ya Melihat Leslar Bisa berbaur dengan masyarakat Mudah-mudahan idola kesayangan kita Semakin banyak doa Dukungan yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintainya untuk berikutnya juga persahabat, ya ada tentunya kabar yang sangat membanggakan. Ini kabar bahagia juga. Alhamdulillah, kembali aktif akun Instagram Rizky Billar. Baru saja Papa B mengunggah potret kebersamaan keluarga kecilnya sambil menggendong Abang Fatih. Masya Allah banget. Di postingan ini pun Papa B menuliskan sebuah kalimat. Setiap kebenaran memiliki dua sisi Penting untuk melihat keduanya Sebelum kita memutuskan untuk menerima salah satunya Tuh bersahabat Kata-kata yang sangat bijak Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Di antaranya dari Bang Adi Sky Ikut menanggapi Welcome back my bro Wow luar biasa Welcome back ya Rizky Bilar Yuk ramaikan di kolom komentar Kita support Papa B Masya Allah Alhamdulillah